A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'manina may yahdihillahu Wa mayyudlillahu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Faqalallahu ta'ala fi kitab quranil karim A'udhu billahi minasaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba Sudah sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah penghulu dari semua bulan, di mana di dalamnya terdapat banyak keutamaan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Kaum muslimin diwajibkan berpuasa Semua amal kebajikan dilipat gandakan nilainya Nilai amalan sunnah sebanding dengan nilai amalan wajib Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran Saat Ramadan Allah membukakan pintu-pintu surga Dan menutup rapat-rapat pintu-pintu neraka Serta para syaitan terbelenggu dan di dalam bulan Ramadan Ada satu malam yang penuh keberkatan di mana nilai amalan saat itu lebih baik dari amal seribu bulan Yaitu Laylatul Qadar Oleh karena itu, siapa yang mendapatkan Ramadan Sesuai dengan petunjuk Allah Mereka akan lahir kembali sebagai orang-orang suci bersih dari dosa dan tercatat sebagai penghuni sorga hingga Ramadan berikutnya apabila datang bulan ramadhan maka umat islam yang sadar di seluruh dunia menyambutnya dengan ucapan marhaban dan selamat datang karena kedatangannya membawa banyak keberkahan pertama Dilihat dari rohaniah dan ilmiah Bulan Ramadan itu merupakan tabungan Untuk dihayati hasilnya Dalam kehidupan akhirat Kehidupan yang pasti ditemukan Oleh setiap insan Tanpa terkecuali Di bulan Ramadan Kita akan menemukan Berbagai amalan yang bisa dilakukan Oleh seorang muslim Dimana amalan tersebut tidak akan kita temukan dalam bulan-bulan lain amalan-amalan tersebut ada beberapa macam yaitu yang pertama itikaf. Itikaf adalah amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu malam yang apabila mengerjakan kebajikan di malamnya maka amalan tersebut lebih baik daripada seribu bulan. Yang kedua, hatamul Quran, di mana orang-orang berlomba-lomba agar satu bulan penuh tersebut dapat menghafal, menghatamkan Al-Quran. Dan yang ketiga, sholat tarawih atau kiamur Ramadan. Kiamur Ramadan berbeda dengan kiamu Qiyamul Lail yang biasa. Qiyamul Ramadan bisa dilaksanakan dengan berjamaah dan dengan dilaksanakan secara terang-terangan di masjid ataupun di perumahan. Dan berpuasa satu bulan penuh dan berpuasa satu bulan penuh yang hanya Allah wajibkan hanya di bulan Ramadan, sebentar lagi insyaallah kita akan menginjak bulan Ramadan, dan saya menghimbau: semoga marilah, semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat merasakan bulan Ramadan yang amat penuh dengan keberkahan, di mana di bulan tersebut Rasulullah mendapatkan peristiwa besar yaitu perang badar perang yang waktu itu jumlahnya tidak berimbang dan di luar akal manusia dan di bulan Ramadan pula Allah telah memenangkan pertempuran yang pertama di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran yang setiap tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai ngujulul quran di bulan Ramadan Allah juga telah membelenggu berbagai Allah subhanahu wa ta'ala telah membelenggu syaiton syaiton sehingga kita dapat beribadah dengan tenang dan hanya, hanya hawa nafsulah yang Dapat mengganggu kehusuan kita Dan harapan kita semua adalah Semoga setelah bulan tersebut meninggalkan kita Allah mengampuni segala dosa kita Sehingga kita dapat suci kembali dari dosa-dosa Dan semoga dengan meninggal, meninggalnya Dengan ditinggalkannya bulan Ramadan Berlalu berlalunya bulan Ramadan kita bisa lahir seperti seperti baru lahir kembali ke dunia ini Mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Akhirussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh